Manfaat Nutriflakes mengatasi asam lambung, mengatasi mah kronis, mengatasi gerd, memperkuat organ pencernaan, memenuhi kebutuhan serat harian, pengganti makanan penderita asam lambung, efektif mengurangi ketergantungan obat kimia. Nutriflakes, sereal sehat umbi garut, moringa, makanan terapi asam lambung dan mah, bahan alami umbi garut daun kelor susu kambing etawa, buruan mumpung lagi promo.